gendong apa? gendong bayi. Mau aku jual ini? Mana-mana. Eh, pakai topi. Topi, topi? topinya bisa diam. Eh Bapak gimana? <laughs> Kita hari ini tuh mau persiapan pulang ke Indonesia, guys. Kita <laughs> sebenarnya udah mau booking pesawat. Hmm? tapi kendalanya cuma satu. Hmm. Merucang belum ada paspor. <laughs> Ayah. Jadi hari ini kita mau ngurus paspornya uh -huh. supaya cepet bisa booking uh -huh. mumpung tiketnya masih murah kali ya. Persyaratannya kita nggak tahu juga kan ya, karena ini masih bayi kan uh -huh. kurang dari satu tahun baru satu setengah bulan. Uh -huh. Tapi Syacho udah sempat telepon ke bagian paspornya. Ini kayak gini kayaknya rasanya lebih aman dan lebih gampang kemana-mana guys. Kita pulang ke Indonesia kayak gini juga nah, kali ya. Gak usah pakai strobelar. Kita lagi di stasiun guys, mau ke ini tempat pembuatan paspor, kantor dirjen imigrasi ya, dekat stasiun Tokyo. Biayanya berapa ya? Biayanya yang penting gak sampai jual diri aja. Naik kereta, naik kereta. Guys nggak ada yang nyadar kalau di apa ini di dada aku ini ada bayi. Gak ada orang yang dorong? Nggak ada yang berani. Kalau berani ikut, aku mereka. Ya enaknya sih kalau kita pakai gendongan gini ya, kita bisa naik tangga sayang. Kalau pakai stroller itu kita harus nyari ini kan ya. Semarang kemarin depo-depo kan? Iya agak repot sih. Tapi apa? Apa aja. Kita harus pelan-pelan. Gak bisa buru-buru guys. Gak bisa dari tadi ya? Mau kasih lihat kan nih? Rasanya happy gitu loh. Soalnya libur. Orang-orang pada kerja. Ayo. Oh sayang di Sa. oh, ya. sini. dekat ya. Jadi kita bikin paspor di sini ya. Bikin paspor di sini. Oke. Okay. Jadi berapa tahun? Kalau anak itu kita bisa bikinnya lima tahun guys. Oh. Kemarin kamu nanya-nanya pura-pura kamu nggak tahu. <laughs> ya yang kita butuhin buat bikin paspor ya semoga lancar ya. Kemarin sih saya udah telepon ke orangnya. Pertama tuh kita butuh ini ido show. itu kalau di Indonesia semacam ini loh. Kartu Indonesia Sehat. Jadi Kartu yang bisa dipakai buat nih berobat ke rumah sakit Beli obat itu semuanya gratis Itu buat anak Yang dibutuhin lagi, kartu asuransi juga dibutuhin Habis itu cuman foto kalau nggak salah deh Nggak terlalu ribet Kayaknya sih nggak terlalu banyak pertanyaan juga Semoga lancar aja ya Kita Yuk. langsung masuk aja Semoga lancar ya, nggak ditanyain Kamu mau kemana? Mau kerja ilegal ya gitu anaknya? Atau anaknya mau dijual ya gitu? Semoga gak, kita nggak ditanyain sayang Oke okay, ya Kalau kita ditanyain kamu yang jawab ya, tempat bikin paspornya di dalam shopping mall, guys. Ayo, guys, semoga semuanya lancar ya. Katanya sih, kalau lancar, paspornya lima hari jadi. Jadi, waktu itu kita harus datang ke sini lagi. yo ya, loh, katanya harus peguainya ya, sama bayi sama juga. Bayinya juga mau dilihat wajahnya, guys. Pemohon paspornya banyak banget, orangnya penuh. Nah, sekarang kita lagi ngisi formulir ya guys. Susah nggak pertanyaannya, sayang? <tuk> Belum apa-apa udah salah saconya, kayaknya dia deg-degan deh Salah kamu ya sayang? Salah Kamu nervous ya? Bukan Aku tulis Nama aku? <laughs> Nama sendiri Nama sendiri Ini ada contohnya guys Mikir oh. dia Inggris? Ya Inggris lah Lebih keren kayaknya tangannya kayak gini Ah kita belum, belum bikin tanda tangga ya? Buat merujuk Iya juga ya? Iya. Tapi kan bisa diganti nanti ke depan, sayang. Oh iya ya? Rami guys, banyak kurangnya. Dan. Oh. Salah. Pas banget. Kamu jangan salah, sayang. Pas banget. Oh iya, yeah. pas banget. Kalau kurang tulis di bawah, sayang. Oh iya ya. Gitu aja kok repot. Guys, saya cukup bingungan. Harus nulis namanya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang. Soalnya nama... Meru-Chang ini kan pakai ini ya katakana yang makiri gitu. Jadi bisa nggak diromajinya itu pakai Mercury Sekarang dia lagi nanyain. Soalnya paspor sih ya, gak, jangan sampai salah. Nggak kepikiran kita guys. Dapat nomor antrian guys. Semua perlengkapannya udah oke okay katanya. Ada hari yang ganggu? Depo-depo? Iya itu tadi masalah nama sama tanda tangan karena nggak ada persiapan. Iya ya. Terus namanya agak apa ya? Beda Enggak, ya? Agak beda karena dia house. Uh, namanya Inggris kan? iya, pakai bahasa Inggris jadi ribet <laughs> tapi keren kan? ya. pas waktu kita udah bikin paspor, iya keren lho emang sih benar pas yeah. udah jadi nanti dia dihasilkan kayak gimana iya yeah. masih ada 30 orang <laughs> tidur, tidur. <laughs> tidur dia masih ada 30 orang, ayo tunggu yuk yuk yeah. yang penting dia jangan sampai bangun aja <laughs> di ada orang bikin sate Kebanyakan banyak orang ya? 15 orang lagi sayang Iya deh Ini satenya udah keburu kebakar ini Sate, sate Tapi pelayanannya cepet sayang Pelayanan apa? Ini. Petu Petugas? Hmm. Pegawai? nggak ditanyain aneh-aneh Aneh-aneh -ane apa? Iya pertanyaannya kamu bikin paspor mau ngapain gitu Dulu aku di Indonesia ditanyain gitu sayang Kenapa? ya takut jadi pekerja imigran gelap gitu Oh gitu? Oh, nah, nah. Kayaknya bohong kayaknya, ibu oh, tapi beneran ya guys ya. dulu aku bikin paspor di tanyaan gitu, bikin paspor mau ngapain gitu. kalau di Jepang nggak gitu kan? di Jepang emang bikin paspor yaitu hak, hak ini hak asasi manusia guys ya. iya ya. harusnya di Indonesia bisa diperbaikin sih, dipermudah bikin paspor. jadi nggak usah ditanya-tanya hal-hal aneh-aneh gitu. kasih lihat kartu keluarga, ada wawancara, ada interview sayang. oh gitu. Nah, tanyain bener benar dia, bener, dia. Beneran? Hmm, kamu kamu bercanda? Aku serius. Serius. Nah, aku kan jawabannya aku mau jalan-jalan ke luar negeri. Terus dia bilang kapan? hanya Bahkan ada yang ini tunjukin kita udah booking tiket gitu. Angkat Di Indonesia dulu aku kayak gitu ya. Tapi aku nggak tahu sekarang. Tapi kalau anaknya gimana? Yang orang tuanya ditanyain pendapatan uh, kamu berapa? Waduh, kamu mau jalan-jalan ke luar negeri itu udah nyiapin biaya berapa gitu. Kayak gitu, aku nggak tahu ya. Coba guys komen di bawah. Iya, Bang. bentar lagi dia mau minum susu kayaknya. Sabar sayang, sabar, sabar. 10 orang lagi. Guys. Tadi aku bilangin kan 20. 20 orang atau 30 orang tadi aku bilang uh -huh. sekarang udah tinggal 10 orang guys Cepet cuman banget. 5 menit Cepat banget, banget. pelayanannya bagus apa sayang? gak ada sih dia bilang tunggu sebentar mungkin ditanya mau digunain buat apa <laughs> atau ini mau nanya tabungan kamu ada berapa enggak enggak enggak enggak enggak akan ditanya lah. apa ya sayang Oi. yang melayaninya semuanya orang tua sayang kenapa ya mungkin mereka udah profesional oh ya yeah. okay. nice. udah selesai guys cepet banget pelayanannya serius Kira -kira. <laughs> Dihandar, ya. Kira -kira. Kita pelan-pelan ya. tapi cepat aja ya. Dari semenjak kita nunggu tuh Kayaknya kurang lebih berapa menit 10 menitan ya sayang ya, 10 ya. Itu prosesnya tadi juga Cuma 5 menitan guys nggak ditanyain aneh-aneh Cuma dokumen aja nah, Lebuh -lebuh. Mereka mastiin namanya betul nggak gitu doang ya. Nggak lebih ditanyain aja. tuh Penghasilan kamu berapa Mau ngapain Macem-macem nah, yang nggak, nggak jelas gitu ya pertanyaannya Minggu depan kita ke sini lagi Ambil paspor yang udah jadi Berapa sayang paspornya? 6.000 6.000 Yan. Iya Cepet aku sih bener-bener berharap Indonesia tuh bisa kayak gitulah guys Maksudnya nggak usah nanya yang aneh aneh gitu Aku nggak tahu sekarang prosedurnya gimana Cuman pengalaman aku ya begitu ya guys Kalau kalian punya pengalaman yang sama coba komen di bawah Rasanya gimana gitu Padahal hak kita gitu kan Tapi kita ditanya-tanyain penghasilan Emang punya duit mau keluar negeri Orang mau bikin paspor kok Jadi kalau nggak ada uang gimana? iya enggak dibolehin gitu? ada yang bisa bikin paspor sayang oh gitu ya uh -huh. oh, ditolak ya. sama orang imigrasinya ada ya gitu. ada lah. makanya oh. makanya harusnya tuh kayak Jepang guys sama negara-negara yang lain juga kayaknya sama sih enggak ditanyain aneh-aneh orang mau bikin paspor kok ditanyain yang gak jelas gitu kan nggak enak ya gimana perasaan kamu kalau ditanya emang kamu punya uang untuk luar negeri? Enggak enak deh iya kan? gitu ya ada ya? gitu lah ya? guys ah, nanti uh, habis minggu depan kita ambil paspor ke sini terus langsung beli tiket jadi dulu gitu kamu? Ya? ditanya, terus kamu bilang apa? Hmm. uangnya berapa? aku punya tabungan 6 juta kan? <laughs> aku bilang gitu terus kasih dia bang? enggak sih oh enggak ya? cuman ditanyain yang... oh. oh. jadi enggak apa-apa kan? cuman tanya aja ya bohong juga enggak apa-apa iya, gitu iya. maksudnya ya? iya, iya 1 miliar gitu huh? satu 1 miliar wajah kayak gini punya uang 1M waktu SMA gak mungkin lah enggak apa-apa kan? Ya, itu dulu guys ya, thanks for watching menonton always be smart and bye-bye! Yari-chan yari